cek cek cek cek cek cek balik lagi bersama otom spin hari ini kita akan review game get of olympus ya, eslo kita bawa modal receh saja 40.000 ya kita coba cari profit profit manas profit profit mantapnya di olympus ya, eslo langsung guys kena aja kita main di patch 1800 dulu lah kita coba double change kita cari free spin free spin dulu kita coba 30 di 350 aja 50 turbo dulu ya suruh oh ya yeah, yang bertanya kita, kita main di mana kita main di rtp8000 bosku situs terkaca tersolid Sandro Jakarta dunia akhirat di sini WD berapapun pasti dibayar lunas bosku jadi buat kalian semua jangan ragu jangan bimbang main cuma di rtp8000 pastinya bosku karena cuma di RTP 8000 RTP game-nya RTP game-nya RTP game-nya RTP game-nya itu RTP developers lur nggak kayak situs-situs lain cuma tempelan-tempelan doang kalau di sini itu RTP game-nya tuh naik turun sesuai dengan rating gamenya sendiri jadi per menit per detik itu naik turun sesuai dengan rate gamenya jadi buat kalian semua jangan ragu bermain di sini karena cuma di sini RTP game-nya Left. jadi buat kalian semua bisa langsung gas game aja cocok-cocok manja di rtp8.000 untuk linknya saya taruh di film slur. jadi jangan ragu, jangan dibangun mainnya cuma di rtp8.000 pastinya back to the game miss, kita coba cari-cari 50 connect kuningnya dong kuningnya dong kuningnya aduh merah turun dong merah turun dong Aku biru dulu, atas cincin kasih petir lagi boleh. Aduh, gurih, gurih, gurih, gurih, gurih, ah, jadi dong, mah, jadi dong, nggak kau tak jadi dong. Anjir, hijaunya sekalian boleh. gendangnya dua lagi itu seluruh. Aduh, 50 puluh sejuta sen. Anjir RTP 880 ini situs tergantung kacau solid seantero Raja Dunia area. Ah, gacornya tuh nggak main-main karena ya cuma di sini RTP game itu live nggak enggak kayak tempat lain untuk tempelan tempelan doang. Jadi buat kalian semua jangan ragu, jangan memang langsung cocok-cocol -co manja saja di RTP 880.000. link linknya saya taruh di pin komen ya, bosku. Jangan ragu, bosku, langsung gaskan saja kalian saksikan sendiri seluruh rpp 8.000 nih bos modal 420 naik sejuta modal petir kuning petir janda. petir janda saya Osterka. Para bosku cerot di luar bosku aduh mahkotanya enak-enak banget ya bahwa hawa, -hawa pengen di wih gitu loh mahkotanya masalahnya mahkotanya pecahnya asik dan ya, pecahnya mantep banget ya mahkotanya anjir Kali lima puluh, pecah banyak, pecah mahkota, pecah cincin, wow sekali bosku! Mantap kali, benar-benar mantap, benar-benar mantap! anjir mantap bener coba so, kalau tadi kali 500 ratus maksimum beliannya, enggak so, lama ya? Juga dikasih kali 50 saja, kita sudah saat-saat kita coba spin apa ya udah udah udah udah udah, udah, udah, udah. tiga boleh lah ya kita coba cari krispin krispin Semoga ada isi anjir, anjir anjir anjir anjir aku terpesona aku terpesona seustro di luar dicolikin petir janda Mantap kali, mantap Tumpen-tumpennya ya, saya kaget Lalu cuma tadi main di RTP 88% Nggak nyampe 90 lah, pasti Emang awal loadnya itu lama banget Bukan yang lain Kalau yang lain biasanya langsung masuk ini kok tumpir lama banget gitu. Ya, mungkin, mungkin itu adalah sebuah kode gede JP-JP tapi lagi enak banget loh, Sebenarnya buat kalian semua pemain-pemain model region. Si tuh lagi ngasih buat kalian semua yang bawa model-model region, gak tau kenapa, gua Beberapa kali coba, kayak kemarin kan 80 kali, 3 kali, masih dikasih nafas. Masih dikasih naik 800-an, terus coba model rollingan kemarin, itu kan naik 803 hari. Terus main model rolling hanya mingguan masuk 27 tak coba buat konten eh JP juga seluruh 800 eh seluruh 800 iya 800-an terus ini tetap 40 40.000 saja kita coba cari modal-modal tipis eh dapat lagi naik sejuta kan kampret bener seluruh 8000 bos emang kalau ya emang sih beda kalau kayak saya kan kalau udah depo terus selalu cek rtp gamenya kalau emang rtp gamenya bagus, langsung gaset enggak, <guluh> enggak main, nanti dulu nunggu nunggu rtp nya bagus nunggu rtp game tuh naik turun gak lama, mulai sejam, sejam gitu makanya kan buat kalian semua yang nonton konten-konten saya paling konten ya oh, lama-lamanya 15 menit lah Ini karena rtp game tuh paling sekitar segitu antara 15 sampai setengah jam nanti dia turun lagi naik lagi gitu doa makanya kadang tuh enaknya gini kalau buat main lama gua modal 100000 aja kalian main di bet 1200 atau 800 lah double aktif belum putra 100 kali kalau saldo lu belum turun di bawah 80% 80ribu artinya situsnya lagi mau ngasih tinggal kuat-kuatan modalnya aja seluruh jadi gitu contoh kayak modal 100 kita spin di bet 1200 double change aktif terus putar 100 kan otomatis kan kalau emang dia server uh, gamenya bapuk itu kan hampir 150.000 kalau lo habisnya cuma Rp50.000 atau katakanlah Rp70.000 berarti itu masih gacau yuk kuning turun dong aduh ungu dulu aduh nanggung nih kamret banget. uh jadi dong sayang ujungnya jadi apa-apa gak, apa -apa, gak apa -apa. Gitu, gitu orang yang kayak gini jadi pahami putarannya pahami kapan mau profit pahami kapan mau WD yang penting cuma 100 slur. Selalu utamakan WD, selalu utamakan profit ya seluruh ya Apalagi buat kalian semua ya Bermain dengan modal-modal receh ya saya. Modal-modal Modal-modal yang biasa lah Modal-modal rolling yang dikit-dikit Yang penting selalu utamakan WD Selalu utamakan profit ya bursa. Karena kesempatan WD yang enggak ada Atau kali doang tipe saya ke 800 kalau ngeluga di WD atau ngibrit kalau kayak gini kayak saya ini kalau turun sejuta pas aja lu langsung tertabui kas WD tapi kalau enggak ya lumayan lah bisa buat cari tambahan terlalu modal-modal buat besok Kemayang kan lumayan kan kalau di WD 100 beta besok buat konten modal 75 ribu saja udah cukup kan itu doang aja jadi, buat kalian semua, selalu tambahkan WD, selalu tambahkan profit biar kalian nggak selalu depo depo depo terus ya. Dan selalu saya ingatkan sebelum bermain, selalu cek efek ya, gamenya biar kalian nggak terlalu rungkat banget. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Salam, Jiku,